Sekali tampil, Lesti langsung borong piala. Lihatlah Lesti ketika tampil di Akademi Watt SCTV. SCTV Academy Watt malam hari ini, ia langsung mendapatkan nomine video klip sekali seumur hidup. Tentunya hal itu karena memang Lesti berprestasi dan solidnya. Fan Leslar yang luar biasa pendukung lesti pun yakni lesti lepot yang juga luar biasa memberikan dukungan support pada idolanya yakni lesti kejora tentu kita semua yang mendukung lesti dari awal merasa senang lesti kembali bisa membawa piala SCTV what diharapkan nantinya semua memilih diborong oleh lesti kejora bagaimana setuju kagak kalian kasih komentar Bagaimana cerita selanjutnya nomini di malam hari ini yang tentunya sudah pada ditunggu oleh Les La Lover Les The Lover semuanya Bagaimana kalian guys jangan lupa kasih komentar